kemudian luruskan hand yang Surat aktif. Ya. Nurul Nadia, Nur Saktina. Pelajaran, itu pelajaran pendidikan kesenang, yaitu pelajaran muladhika langgam Islam yaitu surat i. Kandungan surat i. Yang ada sudah dibaca sih. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama yang maha pengasih dan maha penyayang ini dan orang-orang di sana yang sesungguhnya kami telah Selamatkan koordinat di like, dunia ini, dan di daerah. Cepat dicerna, ia ya, menjadi obat yang banyak. Manfaat yang ia ya, fisik, menghancurkan, kandungan, membersih, membersihkan ginjal. Kedua membaca surat tim pertama, kedua Ayat kedua, sini sinina Kedua ayat kedua, gunung sinai terle terletak di menjung sinai letasan Antara setenam, me negeri Israel, arab Mesopotamia, gunung membaca suara tim yang ketiga. Wa albaladil amin. Landasan ayat ketiga kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapa yang memasukinya terjaga keamanannya. Kemudian. Lakwadakwakwak, nafi ahsan ditakwin ayat keempat, lakwadakwakwak, insan nafi ahsan ditakwin. Kandungan ayat keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk proses. Kandungan ayat keenam. Kandungan ayat keenam. Orang-orang yang tidak hina adalah mereka yang beriman atau me melaksanakan amal salih Orang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan di akhirat. Ayat kenapa? kandungan ya, ayat ke tujuh. Pada hari kiamat si bagus, nanti hari pembalasan pada itu. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk manusia seharusnya tidak berag adanya hari pembalasan karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Ayat ke-8. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Kandungan ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha penyempurnai sebagai sebagus-bagus pencipta dan penyatur. Segala urusan Allah SWT yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada berbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari penyederaan penyedilannya. pengadilan Allah SWT adalah sebaik-baik pembuat keputusan Allah Subhanahu Wa Taala maha penyaji kepada hambanya lah biasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri jika ternyata manusia masih melakukan dosa maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan kes balasan atas dosanya itu Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Is that it? Allah bersumpah dalam surat Atin. No. Kelas 4. Siapa jawab? Sebanyak. Sebanyak tiga. Baik saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Allah bersumpah dalam surat Atin adalah sebanyak tiga kali. Pertama demi buah tin dan buah zaitun terdapat pada ayat pertama. Dua dan demi bukti sinai sinai. Pada ayat kedua, ketiga, dan demi kota Mekah ini yang aman terdapat pada ayat ketiga. Dua. Ya bertukutan. Pertanyaan atau alasan, bagaimana alasannya? Dan siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Hai. Saya. Oke. Okay. Ya, silakan. Jawab. Surat rutin tergolong surat fakia karena diturunkan di di kota di kota Silakan tunggu semua. Ya satu lagi contohnya, ada dua tempat, itu dua tempat yang bersejarah. Dinas Aitu adalah dua tempat yang bersejarah. Karena apa? melakukan atau menjadap Siapa yang bisa menjadap? Satu satu. satu. Tempat itulah Nabi Ibrahim karena di tempat itulah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Isa menerima wahyu. Beri putaran. Alhamdulillah Kalau ada surat aktif Yang akan dipelajari dari tadi Maka Pada kali kita semua akan Memahai Atau mengamati semua nah, Sekarang kita masuki pembagian. Yang dibatikan Sudah di Bekerja semua Kalau sudah silakan Yang sudah Terus Amin. Sao lima Yaitu ya. Aikkan ruang Al-Quran Surat ini terdiri atas 8 ayat Diturunkan di Mekah Maka dinamakan Juga surat Makiah Allah subhanahu wa ta'ala Melalui surat ini Bersumpah dengan Menyebut ciptaannya Yaitu demi buah tin dan buah zaitun hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya yaitu terdiri atas jasmani dan rohani rohani yang seimbang Allah subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu bisa menjadi tak perlu minder It's <laughs> true.